Meskipun Aditya memegangi luka bakar di perutnya sebelah kanan, justru rasa sakit dirusuk sebelah kiri yang ia cemaskan. Pandangan Aditya berkunang-kunang; ia merasa pusing, lalu ingin duduk. Aditya meraba-raba permukaan tanah yang bergelombang karena beberapa hari lalu ditraktor untuk segera ditanami. Dengan mata terpejam ia mengingat-ingat betapa lahapnya tadi lintang menyantap makanannya di gubuk. Aditya tersenyum, hanya mengingat adiknya lah ia menjadi kuat selama ini. Ingatlah hal-hal yang baik di saat kita menderita. Niscaya kita akan terhibur dan menjadi kuat oleh pengharapan. Begitu nasihat almarhum bakti, suami pertama Tia. Kepada Aditya lima tahun lalu. Aditya sangat bangga dengan kepandaian adiknya membacakan cerita dari buku-buku yang ia pinjam dari perpustakaan sekolah. Aditya tidak merasa malu walaupun lintang yang mengajarinya membaca, menulis, dan berhitung. Dua kali Aditya tinggal kelas karena pernah melarikan diri dari sekolah. Dan... Setelah suami ibu guru Tiar meninggal, Lintang harus dibawa ke sekolah sebab tidak ada lagi yang menjaganya. Lintang masuk sekolah meskipun usianya masih balita. Aditya heran sekaligus bangga melihat perkembangan adiknya selama dua tahun ia tinggal. Selama di pelarian, Aditya sering bermimpi dimarahi oleh ibunya karena meninggalkan adiknya. Itulah alasannya kembali ke desa Bertungan, rumah ibu tiar. Lintang pun sangat senang ketika abangnya Aditya pulang. Sejak itu pula, Aditya selalu memeluknya tatkala mereka tidur. Sementara Lintang membacakan cerita-cerita bagus dari buku. Mulai dari dongeng, legenda, roman picisan dan juga sejarah tokoh dan pahlawan pun dibacakan lintang menjelang tidur. Aditya sangat menyukai cerita Benhur hingga beberapa kali meminta adiknya membacakannya. Sayup-sayup, Aditya mendengarkan derap langkah kaki kuda berlari. Ia senang melihat si penunggang kuda adalah Ben Hur nan gagah berani. Benhur kembali ke lembah pertempuran untuk memeriksa prajuritnya barangkali masih ada yang hidup walau sekarat. Dengan gagah berani Benhur melewati pedang dan tombak para musuh demi menyelamatkan prajurit yang masih bernapas. Ben-Hur melompat turun dari kudanya tepat di dekat Aditya, lalu menaikkan tubuh yang sekarat itu ke atas kuda. Aditya merasa nyaman selama ia di atas kuda meskipun hentakan kaki kuda membuat tubuhnya kelonjotan. Ia rasakan tangan Ben-Hur begitu erat memegangi tubuhnya. Setelah beberapa lama, Kuda itu sampai di istana yang megah. Aditya mendengar Benhur menangisinya. Apalagi alasan seorang nan gagah perkasa menangis kalau bukan karena cinta. Pagi mulai terang. Kokok ayam peliharaan Pak Nahum bersahutan di kandangnya. Bukan kokok ayam itu yang membangunkan Pak Nahum, tetapi gonggongan aneh Sinero. Orang tua itu kaget saat mengetahui bahwa Aditya tidak tidur bersama mereka. Pak Nahum membangunkan lintang lalu berlari mengikuti anjing itu ke tengah ladang. Pak Nahum dan lintang berlari secepat yang mereka bisa ke arah Aditya yang tergeletak membujur. Lintang menangis melihat darah di sekitar mulut Aditya. Pak Nahum gemetar dihinggapi ketakutan yang hebat. Dengan cekatan lintang membopong abangnya yang kurus itu. Sambil meraung-raung lintang membawa tubuh abangnya ke gubuk. Pak Nahum yang pincang itu tiba-tiba sanggup berlari mendahului lintang. Wajah Pak Nahum pucat sepucat-pucatnya pucat. Temani abangmu di sini, saya akan ke desa memanggil tabib. Ucap Pak Nahum dengan gugup lalu berlari meninggalkan gubuk sambil berurai air mata. Lintang membersihkan sisa darah di mulut dan leher abangnya. Lintang berkali-kali menciumi wajah abangnya yang belum juga membuka mata. Abang tidak akan mati sebelum kamu besar, Lin. Ucap Aditya Liri. Kalau sudah besar pun aku. Abang, jangan mati. Makin deras air mata anak yang gemuk itu, berjanjilah untuk tidak menangis. Lin, ujar Aditya, berbisik. Aditya belum juga membuka matanya. "Hapus air matamu, biar Abang membuka mata," bisik Aditya lesu. "Iya, Bang, aku menangis tidak akan membuat Abang sembuh," jawab Lintang, lalu mengusap air matanya. Namun, mata milik Lintang masih saja mengeluarkan air mata. Lalu ia ambil segayung air dari tong di sebelah gubuk dan ia pun membasuh mukanya sendiri. Dengan segenap kemampuan, Lintang menekan rasa sedih karena penderitaan abangnya. Aditya membuka matanya dan tersenyum kepada Lintang. Tak lama kemudian... Aditya kembali menutup matanya tetapi Lintang membiarkannya demikian. Lintang dan Aditya saling menggenggam, tampak Pak Nahum mendekat ke arah gubuk. Di belakang pemilik gubuk ada seorang ibu tua dituntun oleh seorang gadis kecil. Dua buah rusuk kiri anak ini patah, itu yang membuatnya muntah darah. Saya tidak bisa urut yang sebelah kanan sekarang karena luka bakar itu. Semoga saja rusuk kanannya tidak seperti rusuk kirinya. Dia harus banyak istirahat dan jangan kerja berat dulu. Ujar Tabib itu sembari melumuri tubuh Aditya dengan minyak beraroma khas. Buka matamu nak, ini cucuku Gita. Temanmu yang dulu mengantarmu ke sini, bujuk tabib yang adalah kakak sepupu dari Pak Nahum.